ya saya browsing mbak di embaku jadi ini itu sudah kayak turun-temurun gitu ya dari proses kita angonkan sapi kita itu sampai nunggu letong itu keluar gembala sapi mbak Maksudnya gembala sapi loh siapa gila ini enggak sehat loh mbak huh? ini itu sehat lawung saya angonnya di kebun-kebun sayurnya orang huh? itu sehat ya jadi pertama pertamanya itu kita adonnya adonan letong ini mbak dengan resep-resep yang sangat rahasia huh? makanya itu sangat rahasia itu saya sampai sekarang nggak tahu resepnya itu apa Oh maaf ini mbak bukannya sombong Tapi hampir semua pasar sudah jual Bukan mbak, jual masker Sekarang kan musim corona Alhamdulillah mbak, mereka tuh suka Dan banyak yang bilang pencai saya ini bagus Dan bagus untuk pertumbuhan Iya, sangat suka. Vitamin yang terkandung dalam pengkek letrong saya tuh vitamin A sampai Z itu ada semua. Huh? Efek sampingnya tuh nggak ada, mbak. Huh? Kalau makan pengkek letrong ini bagus untuk masa pertumbuhan, bikin gemuk dan sehat. Ya, harapan saya buat teman-teman dan seduluran yang kiranya memelihara ikan lele. Ya, kiranya cepat ngerti lah karena produk ini tuh bagus sekali untuk masa pertumbuhan. Ya, pokoknya sudah terjamin lah, cap dua gajah. lah iyo hai, mbak Hai, pake orang juga lucu dong oke okay Guys, semoga kalian terhibur. Ada uh, konten saya tadi, wawancara, wartawan, koplak gitu ya. Oke, Sun pamit jangan lupa subscribe, guys. Thank you.